Cek cek cek cek lagi bersama KOTSBN hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini hari ini kita juga akan berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Hari ini kita bawa modal 71.000 saja ya sudah ya. kita akan mencoba mencari profit-profit manis di Sweet Bonanza pastinya ya bosku ya. hmm cek cek Aduh, dudududududu. Enaknya main di bed berapa nih bos? Eh, 2400 atau langsung gas di 4800 enggak? 2400 double ceng atas kita gas di 50 turbo? Oh yang bertanya kita main di mana kita main di retro Slot Bosku. Situs slot tergacor tersolid San jaga dunia air Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas Bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua apa itu eventnya event bonus new member khusus slot sub bonusnya enggak tahun-tahun untuk 500 persen jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo kalian bertambah jadi 150.000 jadi bonusnya 50.000 cuk mantapkan sudah dah ya itu. dan dimana lagi kalau enggak di retro sosial disitu selain mana berani yang kasih kayak gitu sus dan untuk rulesnya juga mudah kalian tinggal daftar dengan referral kita yang di bawah dan langsung depokan dulu depokan 100 1200 dan untuk cara klaim bonusnya kalian tinggal left chat saja seluruh semudah itu kalian tinggal left chat saja di, di left chat dan untuk klaim tulis aja klaim bonus new member khusus tuh, udah gitu aja saldo otomatis langsung landing di akun anda seluruh ya dan buat teman-teman semua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 Lele, untuk linknya ada di pin komennya Surya di pin komen kita juga tersedia link slot gacor hari ini. So, waduh lumayan kita dapat free spin di bet 2.400 yeslor ya, kita lihat dan saksikan bersama apakah meledak meledak meledak mantap ya bos yuk kasih dong. Aduh manggis jeli biru mantap lagi dong perkaliannya kasih kasih kasih ah kasih lagi dong jeli ping anjir nggak mau lumayan ya yeslor 9.000 kali. 20 lumayan erat awal yang bagus bosku bos, bos, awal-awal-awal yang bagus yuk lagi dong lagi dong aduh tali 25 enggak kena itu waduh nggak aduh kalinya banyak tapi nggak pecah ayo dong aduh, manggis manggis anggur jadi uh semangka jeli biru perkaliannya lagi sih enak perkaliannya lagi Uh, butuh perkalian lagi. Ah, lumayan lah ya. 10.000 kali 10 100.000 10 100 lah ya. Du du mega mega mega. Ayo dong lagi. 3 kali lagi nih sisa. 2 kali lagi pemirsa aduh, satu kali lagi. Semangat. Aduh. Ah, las las las dong. Anjing gak mau lumayan 317 ya, Lur ya. Aduh aduh lumayan lumayan lumayan ya. Kita coba cari-cari cari-cari cari-cari lagi cari cari cari cari lagi nah, gitu. jangan pernah menyerah buat mencari pola apa, apa pemburu free spin ya slur. ingat kita jarang bui Lur kita lebih senang berburu free spin. jadi buat teman-teman semua yang senang berburu free spin, bisa dibantu kali ini. dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh lo, kita naik like dulu ya ke 4800 kita langsung gas ken 30 manual ya Lur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 aduh dulu dulu kita belum dapat free spin lagi nih bos yuk kasih dong boska eh kasih dong boranjing kasih kasih free spin free spin manismu biru jadi mantap justru semangka boleh ikut aduh malah anggur tuh dulu pecahnya mantap nih apel apel apel uh, apelnya pecahnya mantap cu. Aduh aduh dudu, duduk kasih dong free spin free spinnya dulu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 Kali lagi lagi pecahin dulu, dong. Percaya dulu, mantap, manggis hmm. tuh nanggung kira pisang dulu, untuk menyekam. Gak eh dong, mantap. Yuk, lagi pisang dulu, mantap. Yuk, apel aduh Tuh, manggis dulu ternyata anggur. Nice. Aduh, jelly, guys! Jelly, jelly biru. Aduh, ah, lumayan Sur, ya, Surya. Lima belas ribu kali sebelas, seratus awal yang bagus, ya lor masih siap beberapa kali spin lagi empat kali lagi eh dong tiga kali lagi kasih kasih kasih guys perumah pisang top pisang mantap jadi yuk jiliping aduh lumayan bonus tambahannya surya nah, kita dapat tambahan tambahan manis nih bos yuk aduh mana nih mana nih mana nih yang mantap-mantap juts mantap, bagi aku uh, anggur nih nih anggur pecah tuh anggur pecah majelis biru turun juga lumayan Aduh bonus lagi nih. Oh, jeli ping udah ayo. Waduh, manggis jadi perkaliannya lagi dong, yes. perkaliannya lagi. Perkaliannya lagi itu perkaliannya uh mantap goblik dua puluh delapan 28.000 kali berapa ini, Cuk? 50, Cuk. Uh, 1,4, Cuk. Auto-auto mantap bosku. Enggak pakai lama, enggak pakai remnya kita langsung gaskan WD ini 1,8 masih kita masih dikasih tambahan juga cu ini mau meledak mantap nyampe berapa ya kita lihat dan saksikan bersama ya bos 1,9 lumayan lumayan lumayan yuk yuk lagi aduh pecahnya cuma sekali cu saya seribu sayang lima kali lagi yuk kasih dong kasih kasih yang terbaik kasih yang terbaik dong Cuk, kasih yang terbaik dulu cukup kasih-kasih lah WD WD WD lah aduh koma 1,9 juta ya seluruh kita mengantongi JP, jp mantap nih Bos udahlah lah ya kita langsung gas kan saja karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, slur saya VOC spin pamit undur diri by best Lur salam jackpot dan jangan lupa mainnya cuma di retro slot pastinya situs slot tergacor tersolid santero jagat dunia akhirat